Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullah wassalam wassalam wassalam wassalam berjumpa lagi dengan kami di sini wassalam wassalam wassalam semoga kita semua tetap dalam wassalam rahmat wassalam wassalam wassalam wassalam wassalam wassalam wassalam wassalam wassalam wassalam ini wassalam wassalam wassalam wassalam wassalam wassalam wassalam wassalam wassalam wassalam Efek yang kadang hidup, kadang mati itu teman-teman bisa lihat kadang hidup, kadang mati seperti itu. Dan ini sudah pernah kami review bagaimana susahnya ketika menghadapi efek yang hidup mati hidup mati seperti yang ada di video ini teman-teman. Video sebelumnya ya, di dengan judul Sound Queen MTX 4 Mixer Plus Power ini ada power amplifiernya teman-teman seperti itu. Uh, ini sangat mengganggu sekali bahkan ketika uh, efeknya itu hidup kadang mati kadang hidup terutama ketika mati ini betul-betul uh, powernya itu mendengung teman-teman ya, sepertinya ini uh, ada kendala seperti itu di dalam seperti itu teman-teman ini kami buka uh, skrupnya berdua dengan yang punya seperti itu oke okay. uh, cukup banyak uh, skrupnya teman-teman ini yang bagian bawah juga ada, itu ada tiga seperti itu, jadi perlu kehati-hatian dan kesabaran teman-teman, seperti itu oke okay, ya, ya bukannya ditarik ke atas, kemudian ke belakang, oke, okay. ini isinya teman-teman seperti ini, yang sebelah kanan itu ada powernya, seperti itu ada power amplifier nya, nah ini itu bagian power supply nya, ini powernya teman-teman ya. Oke, okay, karena kami tidak bahas powernya ini, kami cuma bahas uh, bagian uh, kontrolnya ini ya, kontrol untuk apa uh, efeknya. Nah, ini yang di tengah itu, yang kotak kecil itu adalah prosesornya ya, prosesor untuk efeknya seperti itu. Jadi, dia uh, tidak menyatu secara langsung dengan. CB utamanya seperti itu, jadi dia hanya ditempelkan begitu saja pakai pin hit. Namanya seperti itu. Nah, ini kami masih mencari-cari uh, bagian-bagian atau sambung-sambungan yang akan dilepas seperti itu, dan kami melihat tidak ada uh, komponen yang rusak secara fisik seperti itu. Jadi, kemungkinan memang dari power supply-nya, dan kami melihat di situ ada kabel satu kabel yang memang diputus seperti itu entah diputus karena sengaja atau tidak sengaja kami kurang paham ya ternyata itu kabar untuk e, power phantomnya kami mengira kemungkinannya ada dua kalau bukan karena kotor di bagian e, tombol-tombolnya sehingga mengakibatkan e, supply tegangan itu tidak maksimal kemungkinan juga dari power phantomnya itu karena diputus bisa saja seperti itu Oke okay. ya kami angkat pelan-pelan teman-teman ini bagian dari uh, efeknya ya dari mainnya seperti itu dari main kontrolnya di mixer ini ya oke okay, pelan-pelan kami ngangkatnya teman-teman karena ini main soketan semua seperti itu. Dan soketannya lumayan bagus sih karena soket nilon seperti itu. Yang berwarna putih itu. Dan ini juga di lem tembak seperti itu. itu di equalizer itu ini teman-teman. Ya. Kotor sekali. Kemungkinannya ya karena kotor ini. Karena secara fisik tidak ada yang uh, nah ini kontrolnya seperti itu. Kami tidak melihat isinya, itu, itu apa karena kami tidak punya kompresor. Kami pergi ke tetangga kami yang punya kompresor, walaupun eh, anginnya enggak begitu ini ya, ya terutama di sela-selanya yang tidak bisa menggunakan kuas seperti itu. Ada yang bilang, "Kenapa kok tidak di -ini, kok di siram pakai air?" karena... Eh, ya kami khawatir aja ada sisa-sisa air nanti seperti itu Prosesnya akan tambah ruwet seperti itu jadi kami hanya bersihkan di uh, pakai angin kemudian pakai kuas ini kemudian kami pakai kotak cleaner teman-teman seperti itu kemudian di tombol-tombolnya tuh karat seperti itu oke okay. nah ini kami lihat tidak ada yang uh, gosong, angos, ataupun semacamnya. Jadi kami anggap itu tidak masalah. Dikontrolnya tadi. Kemudian uh, untuk equalizernya, karena memang ini kemasukan debu, selain disemprot tadi dengan angin, kami semprot dengan namanya kotak cleaner apapun mereknya, pakai aja seperti itu. Dan ini aman. Walaupun dalam kondisi menyala disemprot dengan ini tidak akan kongsi lah teman-teman seperti itu. Okay, ya, pelan pelan saja ini nah, itu digoyang goyang terus seperti itu. Oke okay, itu ekuasinya teman teman, dibersihkan semua, dipasang, ya, disemprot dulu kemungkinan karat ya, pasang. Nah itu kabel untuk 48 volt di penternya itu dipasang kami tambahkan begitu kabel ini untuk powernya kami periksa tidak ada masalah di bagian eh, saudaranya kami periksa menyeluruh teman-temannya kabel-kabelnya tidak ada yang longgar trafonya juga tidak ada yang longgar Cuma aneh ada satu kabel yang di jumper di PCB-nya itu terlepas ya entah entah bengkel yang sebelumnya yang melepas atau memang tidak di ini dan kami tidak tidak memasangnya kembali ya seperti itu kami cek ini tegangannya teman-teman mulai dari 5 volt 4.8 15 ya aslinya kan cuma uh, 5 dengan 4.8 seperti itu yang ada di labelnya dan itu semuanya normal. Ini tanpa beban ya dan semuanya normal tanpa beban. Uh, Insyaallah kalau ada beban mungkin turun walaupun turunnya nggak banyak ya seperti itu karena kontrol untuk prosesornya itu kan prosesor uh, efeknya itu uh, sekitar 5 volt DC ya, teman-teman. Oke okay, kabelnya untuk yang phantom yang diputus atau terputus itu kami solder lagi teman-teman. Saudara kami tambahi kabel Oke saatnya dicoba ya Ya dicoba Hidup apa anda Nah itu hidup ya Oke Hidup Dan setelah ini Akan kami eh, Pasang Seperti semula Yang penting itu menyala ya Sekarang ya Oke, saatnya kita uji coba menggunakan mic, teman-teman. Cek, -teman. cek. Coba pindah-pindah. Ini Satu, Jadi kalau ya. kalau ini di mati Mas ya. Iya. Coba kalau Hidupkan dulu bareng. Ya. Jadi telenya dihidupin. Tes satu. Oh, dua, dua, dua, dua. Satu. dua. Dicoba sukses. Tes dulu, Mas. Tes dulu, Mas. Tes dulu. Tes. Tes satu. Dua tes tes Dicoba Cek cek Cek satu dua Dua dua Cek satu Dua Dua Dua Dua Cek cek Satu Dua Dua Cek 9, 2, Cemas. 2 2, cek 1, 2 Mantap mas ya? Mantap 2. Siap untuk hari raya? Wah, langsung okay, siap. Dada, dada, mas siap Sudah, sudah dah mas Oke ini sambian bisa pasang ini mas semuanya mas teh lagi mas tes tes terus tes tes tes terus oke teman, teman demikian dari kami semoga bermanfaat. Barokah dunia akhirat, oke. Okay. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, teman-teman!